halo ketemu lagi sama saya Donald Mano di YouTube saya buat teman-teman mungkin yang udah subscribe mungkin tahu juga bahwa udah lama banget nggak bikin video di YouTube ini karena memang kita tahu keadaan pandemi juga saya mengalami banyak kesulitan lah semua juga ngalamin jadi saya enggak mau bahas itunya karena saya rasa semua orang juga ngalamin Tapi uh, saya sudah putusin Saya mau balik lagi nih Saya mau balik lagi, saya mau bikin konten lagi Enggak uh, bisa cerita seluruhnya mau konten apa Tapi saya akan mulai lagi langkah-langkah kecil, langkah-langkah baby nih, nih, ya. Untuk bikin karena memang uh, feedback ataupun respon dari enggak banyak orang sih ya waktu saya lebih rutin bikin konten itu responnya bagus responnya baik e, bukan famous atau viewer yang saya cari atau ketenaran gitu ya tapi e, komunikasi bisa ngobrol akhirnya bahkan beberapa berlanjut di ketemuan secara offline gitu ya kita ngobrol dan jadi sesuatu Nah singkatnya saya mau mulai yang baru ini Yang saya mau cerita adalah eh, Nanti akan juga saya lanjutin kepo bisnisnya Ngobrol ke beberapa pengusaha Baik yang pengusaha sudah jadi Maupun pengusaha yang baru jadi Tapi, <tapi, <tapi udah terbukti Dan terutama mereka-mereka yang eh, Boleh dibilang usianya cukup muda Dimana seusia mereka saya waktu seusia mereka, saya sama sekali mungkin belum produktif. Jadi saya sangat respect, salut, dan termotivasi oleh mereka. Dan saya juga akan berbagi cerita mereka. Mudah-mudahan buat teman-teman juga bisa memotivasi. Jangan di-skip dulu videonya kalau boleh. Karena mungkin boring, tapi saya mau ajak bahwa uh, selepas masa pandemi ya, Pandeminya nggak hilang ya, akan jadi endemic katanya gitu Tapi apa yang ter terjadi di masa pandemi Kalau saya lihat uh, behavior, kebiasaan manusia tuh berubah Ada kebiasaan baru, cara kita menilai sesuatu, menyikapi sesuatu tuh saya lihat banyak sekali perubahan Nah perubahan ini belum terlalu muncul ke permukaan Karena ya masih kita... Uh, PPKM gitu ya, tapi akan tiba, saya rasa nggak lama lagi segera saat kita sudah mulai bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan yang baru tentunya, nah behavior behavior yang baru ini dari uh, manusia, dari masyarakat, dari netizen itu akan membawa dampak kalau uh, perkiraan saya, ramalan saya, tebak-tebakan, dibener apa enggak gitu ya, ramalan saya, akhirnya uh, kita akan memerlukan banyak pengetahuan baru, banyak informasi baru, bahkan kitanya juga harus adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, mau berbicara itu teman-teman yang masih kuliah pendidikan, teman-teman yang masih SMA teman-teman yang bekerja teman-teman yang berbeda usaha saya tebak akan akan ada sesuatu yang baru dan kita harus masuk ke sana, nah, untuk itu saya mau uh, berniat gitu ya untuk membuat video-video konten-konten yang membahas ya hal-hal baru tadi, behavior-behavior ya, baru itu bukan dari saya, karena saya juga lagi mau belajar tapi dari sesama teman, sesama rekan, di luar sana yang memang mereka juga sudah membuat sesuatu yang baru sudah bergelut mempelajari sesuatu yang baru nah, karena apa? saya rasa ini akan masuk ke sebuah era yang seru karena apa? di satu sisi teknologinya semakin canggih di Indonesia ada 5G. Mungkin kita cuma mikir, oh 5G lebih kencang aja internetnya. Tapi dengan internet yang lebih kencang, berkali-kali lipat, itu kan banyak bermunculan uh, produk-produk digital, layanan-layanan digital yang kita mungkin saat ini belum tahu. Dan itu kan mempengaruhi kita. kenapa kita nggak siap, menurut saya bisa sedikit membawa bahaya dalam tanda kutip ya buat kita, jadi saya mau sharing itu, mudah-mudahan kita bisa ngobrol, kita bisa lanjut terima kasih lah udah dengerin sampai morning kesini saya berterima kasih nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya, kalau yang belum subscribe boleh subscribe, notifikasinya boleh dinyalain, supaya kita bisa lanjut, dan komennya supaya saya juga tahu bahwa apa yang teman-teman pikirin yang teman-teman gak -teman setuju, yang teman-teman setuju yang teman-teman punya pemikiran lain yuk ya udah segitu aja buat yang episode comebacknya seder sederhana kali ini sampai ketemu lagi thank you ya, bye-bye